Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini kita akan melihat kehebohan seorang Ayu Ting Ting yang akhir-akhir ini sedang dibincangkan oleh para netizen dan juga para sahabat terkait cincin yang ia pakai di jari manisnya. Nah, Saat acara brownies ini, Ayu Ting Ting mengenakan cincin berlian yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi teka teki para netizen. Siapakah yang memberikan cincin tersebut hingga ramai di media sosial. Ributin cincin mulu dari siapa kayak kesan kayak kesannya yang dipakai Ayu dari orang semua. Kalian apa nggak mikir bisa jadikan Ayu balik diri itu cincin nggak semua orang pakai dicincin di jari manis itu dari tunangan ya sayang sayangku. Dan kan emang cincin itu tuh bagusnya dipakai di jari manis, bukan? <tuk> Akhirnya teka-teki dari Ayu yang terlihat memakai cincin di jari manisnya terungkap sudah pemirsa. Beberapa hari ini memang sedang heboh dan Alhamdulillah nih langsung di upload di media sosial. Lek shooty ternyata cincin tersebut dibeli Ayu saat jalan-jalan ke tujuh negara kemarin Bilki senang banget Ayu Tinting aja ke tempat ini untuk melihat-lihat cincin dan juga perlian-perlian yang ada di sana Inilah takataki yang sudah terpecahkan beberapa hari ini karena para sahabat melihat Ayu memakai cincin yang sangat indah di jari manisnya dan dari tayangan Kisiu ini terlihat nih ada Hellsteak Ayu Tinting dan juga Boy William wah wah Hellsteak ini menandakan apa ya pemirsa ada Ayu dan juga Boy William nih ditandai ya di channel terbarunya Kisiu TV yang penasaran boleh langsung melihat ya tayangan terbaru dari Kisiu TV agar sahabat semua tak penasaran informasi selanjutnya nih ada Sumerah yang sedang diaksu oleh Ayu Ayu Ting Ting Pemirsa Bentuk kasih sayang dan juga cinta Ayu Ting Ting Terhadap ponakan satu-satunya Selalu menggendong Bahkan menina bobokan Semerai ketika di rumah Bahkan ketika di tempat keramaian pun Orang-orang sedang makan Ayu Ting Ting relanya Makan terakhiran Demi apa? Demi menggendong cucu tersayang semerah ponakan tersayang yang memang sangat cantik luar biasa. Inilah kebersamaan dari Titik dan juga keluarga ketika semalam pergi ke Pantai Indah Kapuk untuk menikmati siput-siput yang ada di sana segar luar biasa. Dan selain tayangan ini, di sini juga mimpi menghadirkan tayangan-tayangan terbaru lagi. Ya, jangan di-skip ya sahabat semua. Tonton terus sampai akhir tayangan akan selamat selamat beraktivitas kembali dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dan juga rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 dan <laughs> di Singapura Singapura Singapura 2 jam terus sampai ada karota udah lama nih gak kerehatan sampai di Singapura eh capek deh bunda bunda capek deh bunda capek deh gendongnya bunda capek deh gendongnya lihat dari ujung, Kalo, kini, aku kiri, aku kiri. hah? kalau kali, coba Sarah medoyan, kita masuk ayam merlotis, ini masuk. Nggak lo ya kita mau jangan ayah, nih, jaranya. Cus dong, ya? Lama Bata. banget. Anjang. Oh, Iya, oh. jelas. Ya. Hmm. Hmm. Nah, Udah, ambil, ya. Langsung, ya. Langsung, hmm. langsung, langsung, langsung. Langsung potong, Dia langsung licin, Sehat, tak? Ini memang bagus, bukannya kerang sini, Kiyos hmm. Pakai sausnya lagi biar gak enak Pakai sausnya lagi, tuh Biar gak enak, ga peduk, tuh hmm. Oh, hak banget. Ini. Ini. Dan keju. Oke. Oke. Sosa garlic Enak banget laman nih nggak kemari siapa ayam karet laman ya ini nih nih terus nih apa segini segarin banyakan ini atau itu ini punya antik ini punya antik itu sih nggak makan ini ya kan apa Gimana Gil? Enak gak? Yummy. Sarah, wow, duren baru pernah mau. Tadi makan gitu enggak? Kanduran suka. Lagi Gilu banget dari benci tidak, banget. Tui, lagi biasa lagi, lagi biasa benci kamu <laughs> dulu nah, sekarang mau lihat banget jangan benci yang orang jadi buka nah, yeah. jangan terlalu benci yang orang jadi cinta jangan terlalu cinta yang orang jadi benci yeah. nah. kalau tak gak mau gak mau tuh gak <laughs> suka tadinya gak suka artinya kasihlah makan saya <laughs> gak suka, akhirnya dimakan juga tuh nah, Ini jagonya duren nih Yang ulang tahun makan duren tuh enggak mau kan yang nggak gendong oh, oh, udah makan! Udah banyak juga, lumayan. Wah, lagi Mana-mana tetep bawa cemilannya Ting-Ting Kolinet Ini kapok enak banget, kemarin ada lumring lu lumring habis guys, jadi tinggal kapoknya aja hmm hmm enak banget di perjalanan naik ke Cuma Depok di tempat kuliner hmm. hmm wajib kalian coba enak banget umpah nggak mau berhenti guys kalau nyemil ini Order deh Nagi hmm?